Nissan luncurkan mini SUV berbekal turbo, Toyota Raize dan Kia Sonet gerah, berikut detailnya. Nissan meluncurkan all new mini SUV, all new Nissan Mark Night, di mana SUV terbaru perusahaan Jepang ini hadir dengan turbo. Setelah diluncurkan pada akhir tahun 2020 sebagai Datsun Mark kemarin. Kini Nissan telah meluncurkan versi terbaru dari model SUV yang diberi nama Nissan Magnite yang mampu bersaing dengan model SUV Toyota Raize dan Kia Sonet. Menurut laporan dari channel YouTube Auto DP, All New Nissan Magneit membawa sensasi baru yakni konsep SUV kompak, di mana Nissan Magneit unggul dalam performa dan tampilan mungil dikatakan sangat cocok untuk dikendarai di jalan raya. All New Nissan Magneit hadir dengan dua pilihan warna, klasik dan two tone, di mana warna klasik meliputi black silver. Onyx black dan Storm white sedangkan two tone adalah garnet red dan code black brain serta onyx mutiara putih dan hitam Berbicara soal dimensi, Nissan Magnite mampu menampung hingga lima penumpang di mana SUV ini memiliki panjang 3.994 mm, lebar 1.758 mm, tinggi 1.572 mm, dan ground clearance 205 mm all-new nissan magnet memiliki varian yaitu all-new nissan magnet upper 1.0 l turbo mt all-new nissan magnet upper 1.0 l turbo CVT all-new nissan magnet premium 1.0 l turbo mt dan all-new nissan magnet premium 1.0 l turbo CVT ah.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 secara estetika eksterior all-new nissan maknai terlihat gagah dan sporty berkat lampu proyektor LED dan LED DRL yang didesain ramping serta dilengkapi dengan desain grill yang kompak sehingga keseimbangan dan presisi elemen membuatnya relevan sebagai wajah robot ganas sedangkan dilihat dari belakang all-new nissan magnet dilengkapi dengan bumper yang kokoh dan didesain dengan kombinasi lampu yang menarik serta penempatan logo nissan dan kaca pembesar terlihat sangat proporsional di dalam all-new nissan magnet memiliki fitur head unit layar sentuh 8 inci yang terintegrasi di tengah dashboard dan speedometer digital 7 inci dua yang menjadi sorotan dari segi fitur All New Nissan Magnite menggunakan sistem head unit yang dapat terhubung secara nirkabel dengan Android Auto dan Apple CarPlay. bagian dalam kemudi all-new nissan magnet dirancang sangat tipis dan dilapisi dengan kulit bermutu tinggi yang sangat mewah di mana jok kulit premium juga digunakan pada joknya semua varian top of the line Nissan magnet baru di bagian belakang dilengkapi dengan stop kontak terpisah untuk nuansa segar dan dilengkapi dengan pemutar mp3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 untuk fitur keamanan all new nissan magnite menawarkan sedikit perbedaan dari setiap varian yang ada untuk all-new Nissan Magnite upper misalnya, bagian rem hanya dilengkapi ABS EBD BA dan Vehicle Dynamic Control System. Sama halnya dengan all-new Nissan Magnite Premium, terdapat tambahan fitur yaitu Cruise Control, Tire Pressure Monitoring, dan 360 Camera View. Kapasitas tangki all new Nissan Mark adalah 40 liter, dilengkapi dengan teknologi kubikasi 1 liter yang digunakan sebagai jantung SUV. Sementara itu, tenaga maksimum all new Nissan Mark adalah 100 tenaga kuda dengan torsi maksimum 160 newton meter. Adapun performa all-new nissan Magnite cukup impresif. akselerasi kecepatan rendah dari 0 hingga 60 kpj dicapai hanya dalam waktu 5 detik sedangkan akselerasi kecepatan tinggi dari 0 hingga 100 kpj breakeven dalam 11,2 detik all-new nissan Magnite juga dikatakan sangat irit bahan bakar bila digunakan di dalam kota all-new nissan Magnite dapat mencapai 13,2 km per liter sedangkan dalam penggunaan dalam kota all-new nissan Magnite hanya dapat mencapai 19,7 km Sebagai informasi untuk mendapatkan All New Nissan Magnite, Upper perlu menyiapkan 240,8 juta rupiah untuk versi MT, 256,3 juta rupiah CVT, sedangkan untuk All New Nissan Magnite Premium harganya 258,3 juta rupiah versi MT dan 238,8 juta rupiah versi CVT.